Oke teman-teman tuh Nah apa sekarang sudah ada yang Malik Kalau di masukin sudah Kasih sampel katanya Itu yang kemarin mocak teman-teman udah nyangkut ah kawari ieu nyangkut kitu teunang-teunang teh sana gitu. ngomong babon lain kemari teh gitu. ah, babon Dia yakinnya yakin nya masah ngomongna ngomong no babon sana ahir tuh ah lepaskeun we lah wah mati buat lupaskan tuh. Habis nah, bersihan hilang. Oh, uh -uh, so kemeh jelas Iyimutin, no orang, mampir, nah. Gimana tin? Nol orang tapi ya. Hanya. Netto. Ada di luar. Nyopotnya di luar. Shhh. Berarti teman ceng ceng suka jero bilah. Ceng. Kiri kiri kiri kiri langsung mainan narik. Oh, uh. tangan kiri gimana ya sensasinya? Wih, kiri nariknya -narik. eh. Gaya Anjir, Batur, I Ayo mean, rencana naon? Cuma, cuma dari segi gini doang. Aduh, cabe cabean. Uh, tidak disombong. Ini udah berapa kali? Ini udah tiga kali. Ini sampai kantuk enggak Kena kena ini mobil terus. Ini dari tadi teman-teman. Tadi tahu sendiri pak cilpot juga tadi. Hari ya, woi. Nah, kita lewatin deh, ada durasi hujan. Punang ataupun Hela Wela tuh, ini mah Kang Antari, ini masuk YouTube jadi, eh, eh, anjir deh. Woi, nah, ini salam-salamnya teman-teman buat para cinta murak, murak belut pastinya. Woi, konengki, woi, yuk ukuran kemari-kemari, woi. Uh -uh. Bukutnya ke luar Bukutnya ke luar, aneh Aduh Ito. Lain dihitung-hitung pada renek, ya, ya eh? uh -huh. Nanti Lubangnya Lubangnya durasinya ya, palkir, guys kumaha maaf ya, ya, er. Tuh, teman-teman, lihat Langsung mencolot salto, teman-teman Bulunya ke handap, nah, bulu guys Bulunya handap Ekornya ke bawah nah. eh Tuh yes, ini ngon uh, yo ampun uh, teman-teman. Mantap. Bu. Sopo teh Tuh Kang Dedi ngamerakeun nya. Ah dia. Lumayan lah. Mantap, mantap. Salah jeung bieur. Heh. Salah jeung bieur. Sarua. Dah. Tamat oh. mah. Ya bakal jong. Us. Uh. Uh, Nemo, ya, Asli uh, eh. jantung. Newel dina jantung. Nemo, Lina jantung. jantung. Nemo, Lina jantung. Nemo, jantung. kan newel, na. Hmm. pura pura ngarah lucu oh newel, bener. Hmm. lagi guys, yes. yes. yes. oh, guys. dia teman nih berapa kanya? tadi dapat yang besar juga tapi tuh, di kamera kang dedinya males dari itu kuning, ui kuning lumayan eksekusinya masih di belakang. Hari ini saya mancing sama Kang Deddy seperti biasa. Kita kolaborasi ya, Kang. Heeh. Uh Ki -huh. romantis pokoknya kalau sama Kang Deddy mah. kita kemicenya dapat ya, Kang? Oke, okay, pasti sama pokoknya mah. Orang Sunda juga. Tapi maaf teman-teman barangkali apa dari perkataan kita gimana ya? Namanya juga kita mohon. Mau uh -huh. mana on sih, eh? iya naon teh uh, na ngomong gitu teman -teman, oh, teman -teman. uh, ya, kan? kuning teman-teman mantap warga orang Sunda ya. khususnya di apa orang lah pokoknya mah kusina mah kabehan lah. Ah, kabehan Kami, lah salam lah, ya. hobi pokoknya mah lah. Hobi pokoknya. Salam kumaha rasana metot belut teh gede teh kumaha, nah, kumaha Oke, pokoknya ikuti terus gimana keseruannya. Dan jangan lupa dukung juga channelnya Kang Dedi, hobi Kang Deddy. Dan selamat juga ya Kang buat Kang Dedi, channelnya dimonetisasi. Amin, kan. amin, amin, amin, amin. Apa? Setiap perjuangan itu pasti ada hasilnya ya, ya betul, ya, kan, betul. Ha. Hasil, Oke, Dan pokoknya. itu tidak tidak semudah itulah gitu ya apalagi nyari bulu kayak gini, oke pokoknya ikuti terus gimana keselwannya, jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Salam-salam satu, satu hobi mantap. Nah, oh yang mau disebut oi, Bodoh amat. Ked. Tidak beda ya, lu setir. Kang gak di malah? ngalah ngalai gitu, karena. Putar saya tig, saya tiga putar ganti. ah. Sip yes. guys okay, oh, mayana. Lagi ada satu nih Punya <coughs> Kang Subakti Lagi ditarik lagi Eh, okay, yuk kita dimulai Eksekusi tuh oh, ini ke dalam tanah guys Aduh ini harus di Ngambil ini, ini mah Manggil Beho eh. Manggil hmm, Beho ini mah dikorek <coughs> dikit-dikit Biar Kalau nggak di Beho, berat ini ya. Berat ini. Dalam tarikannya. Oke, sebabnya ke bawah lubangnya, teman-teman. Uh, uh, keras guys. -be. Keras ini. Uh, keras guys. Kayaknya tarikannya kayak gitu juga babon kayak ini. Uh, babon ini mah. Ya, pelan-pelan. Eh, pelan pelan-pelan. Ngelawan. Banyak. Uh, gede betul. Jadi tarikannya setuas. Umurnya, oh, Coba nah, di behonya? Jajal beho. oh, di beho dicekal kiri jadi gemak, lama gila-gilaan gede. Beho, di beho teman-teman, nggak kuat, nggak mariknya. mariknya. Coba di salah satu rintik. Kena tanuh, kau suaya lah kena tanuh na tuas. Dia main naik naik, iya. Ayah non, bututna teman yang nahar bututna. Oh keras banget guys. Ush. Ah, ketahan, tempoyak. Heem, gede teh. Nah, coba tepuk-tepuk tadi. Cek ke kulungan. ampun. Nah, yang mm -hmm. kebayang loh. Kira-kira, masukin aja. Kira-kira, tepuk-tepuk ini. Tepuk-tepuk ini. Tepuk-tepuk ini. lumayan ini. tepuk ini. tepuk bonsor masuk ini. mah Pak ini. tarik sis Oke, kita langsung eksekusi saja. Langsung ini, teman-teman. Kan? Is. Langsung apa enggak ini? Oh, hmm? Oke, oke. Wih, belutnya kuning teman-teman. Kuning banget ini belutnya. Uh. Aduh, kayak emas berlian. Kayak emas kuning. Oke, salam-salam untuk semua yang ada di Tanggamus, yes, yang di Bandar ya, Lampung kan? di Lampung. Salam satu hobi untuk metot belut, mengolah belut. Oke, kita eksekusi saja. Nah, langsung ya, ini kan. Uh, Tuh, lihat. Lumayan, Wush, kan? kuning. Woy, Mantap. Kuning. Wush, bersih, Wuh. Bersih, ini mah. Tuh, ini lumayan Atau... lah, ini sudah. Oh, ABG, ini perawan, ini. ABG bongsornya sudah. Ini perawan, guys. Tuh. Perawan, tuh ada pantatnya, tuh. Oh, iya, iya. Mantap, terus. <laughs> perawan, ini. Oke, kita lanjut terus ya. cari lubang baru. Salam satu hobi.